Bersumpah, karena teh di atas waras, di cina aman ruangkan aku, cukup baru. Rokokah di te ingat inama ina, ina, Gua Sungguh, tanahmu aman-aman. Tiba sungguh,